Baiklah para sahabat, selalu kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentunya kita ke kabar pertama, ada kabar yang mengejutkan Dan tentunya kabar yang kurang mengenakan untuk kita semua para fans Les lovers Lagi-lagi ada beberapa akun yang menjelekkan yang menyudutkan Rizky inilah Masahabat ya, kita lihat ke postingan pertama Di sini ada postingan salah satu akun, persahabat ya dari Jojo di situ mengatakan dalam sebuah kalimat ini orang prestasinya apa ya kalimat tersebut ditujukan kepada Rizki Bilar. Langsung Bang Bilar menjawab, oh, sahabat ya di situ dikatakan 25 sudah bisa membanggakan orang tua, punya aset bisa mewujudkan satu persatu impian, bisa buka lapangan kerja buat banyak orang. Alhamdulillah. Jadi orang yang bermanfaat bagi saya itu prestasi yang cukup buat saya. Kalau Mbak, wow, persahabat ya, langsung disekat mat oleh Rizky Bilar. Ini adalah salah satu akun yang tidak menyukai Rizky Bilar, persahabat ya. Apalagi akun tersebut, tentunya seorang guru seharusnya bisa memberikan pesan-pesan moral untuk semua orang. Ini malah sebaliknya, persahabat ya kita doakan saja mudah-mudahan untuk Rizky Bilar selalu banyak orang yang mendukung, mendoakan dan mensupport persahabat ya. Selanjutnya di sini ada akun info.nusantara-persahabat ya. di situ menyampaikan dalam sebuah kalimat juga ditujukan untuk Rizky Bilar. Beruntungnya jadi cowok ganteng, ibarat kata dibeli sama ceweknya. modal ganteng semua biaya ditanggung pihak cewek. Salut sama Bilar. Kembali lagi tentunya Rizky Bilar. Menjawab komentar, bersahabat ya. Jadi, kita ada tujuh acara sisanya, insyaallah, dari saya semua yang nanggung. Hashtag info buat info Nusantara, biar gak kosong, padahal nama akunnya info. Langsung kembali, Rizky Bilar, skakmat buat akun tersebut bersahabat ya. Lagi-lagi membuat gram kita semua, seharusnya akun-akun tersebut harus dikasih pelajaran bersahabat ya, biar tidak melakukan. Kalimat-kalimat hal-hal yang tidak mengenakan ke semua orang Apalagi adalah kita Yang tentunya mereka adalah panutan dan sosok inspirasi untuk kita semua para fans lovers. Kalau mau saya ingat tersebut juga Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari aku novia underscore mengatakan dalam kolom komentar Komen yang atas guru SMP tuh info dari muridnya sendiri itu sahabat ya yang akun Jojo Johariah ya, adalah seorang guru Seharusnya memberikan pesan moral untuk kita semua Komen lain ada dari akun Instagram Anda underscore 2703 mengatakan Segabut itu kan seorang guru sampai ngejulit di pos artis Tuh, sahabat ya Doakan saja, mudah-mudahan mereka dapat hidayah Dan tidak tentunya membuat kalimat yang ...menyinggung perasaan orang lain. Bersahabat, ya, ini salah satu bukti... ...bahwa kalimat tersebut tentunya menyinggung... ...salah satu perasaan orang lain, yakni idola kesaingan kita. Ada sebuah unggahan dari IGS-nya Info Nusantara juga, bersahabat, ya. Di situ tertuliskan, ini penjelasannya, ya, Mas. Mbak Leslar karena di daerah saya sendiri mulai dari lamaran acara resepsi... ...pihak cowok yang nanggung, dan saya baru ngikutin konser mereka sendiri di Indosiar dan di Indosiar pun Lesti sendiri yang bilang mengenai biaya itu. Maaf ya kalau semuanya mereka tersinggung atas komentar saya. Masing-masing beda adat istiadat ya wajar kalau saya tidak tahu. Inilah yang membuat kita semakin geram bersahabat ya. Postingan tersebut juga langsung dikomentari oleh hankun ibu.putrad0146 mengatakan di mana-mana yang aku tahu sih kalau lamaran memang keluarga perempuan yang menjamu Orang yang komen kurang jelas kali ya Dede padahal jelasin sejelas-jelasnya itu Doakan saja Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah persahabat, ya Biar tidak Menuliskan sebuah kalimat Yang menyinggung perasaan orang lain Berikutnya persahabat, Ada kabar terbaru dari Dede Lesti nih, Yang tentunya Dede Lesti mengunggah sebuah postingan Dari Ayudian Dari persahabat ya Luar biasa ini postingan momen spesial Ketika dedek Lesti kayaknya lagi fitting baju para sahabat yang luar biasa. Doakan yang terbaik para sahabat ya, untuk idola kita ini. Mudah-mudahan selalu banyak orang mendukung, orang-orang baik, orang-orang hebat mendoakan Lesti maupun Rizky. Wilar dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Lesti Kejora, dedek sayang sehat-sehat ya." Luar biasa para sahabat, ya, Alhamdulillah banyak orang baik selalu mendoakan untuk Dede Lesti menghubungkan Rizky Bilar. Doakan yang terbaik. Tentunya kita sebagai fans harus selalu kompak dan solid mendoakan, mensupport, mendukung Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Persahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Mungkin informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.